Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bareng saya Jaki di channel Jaki Zulfikar foto and Video. Nah sekarang kita nggak kayak biasanya, kita bakal coba motret-motret interior. Jadi di belakang teman-teman bisa kelihatan ada villa ini Safari Village di Banjaran. Jadi kita nyoba motret interiornya dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Dimana kita bakal motret pakai... Kamera 5D Mark II dengan lensa 16-35 yang f/4. Jadi teman-teman bisa ikutin aja gimana biaya desainnya langsung ciao! Nah kita bakal mulai dari ruang tengah. Jadi di villa ini itu ada dua dua rumah yang disewain. Ini kita bakal mulai dari rumah bilik. Kita mulai dari ruang tengahnya. Kita setting biasa diafragman-nya di 11. Karena ini foto, mungkin shutter speed-nya. Kalau keadaan gelap juga kita bisa pakai shutter speed yang lebih kecil. Seperti yang tadi dijelasin, kita juga pakai lensa wide. Kita tes dulu. Oh, di sini shutter speed-nya sampai 0,8. Karena emang ruangannya gelap banget. Untung ini kita ngambil foto jadi santai bisa pakai shutter speed lambat kita pakai f besar f 11 itu biar karena kita mau motret apa ya di sini eh motret interior jadi kita butuh ruang fokus yang yang luas jadi fokusnya itu lebar hampir semua titiknya fokus Kayak gitu. kita langsung dari ruang utama, ruang tengah, kita pindah ke kamar, fasilitas kamarnya kayak tadi cuman kita diafragma nya tetep ya, kita pakai diafragmatik e, besar jadi kayak di atas 9, minimal 9 deh, soalnya kita butuh fokus-fokus yang lebar Nah, kita pindah ke ruang selanjutnya. Ini katanya bisa jadi ruang keluarga. Bisa jadi ruang tidur lagi. Nah. Untuk rumah bilik. Cukup dulu sini. Sebenarnya ada satu kamar lagi. Cuman ntar kita langsung tampilin aja. Foto-foto hasil... Hasilnya kayak gimana di video, soalnya ntar takutnya kepanjangan juga videonya. Nah, teman-teman udah lihat tadi, uh, behind the scene, uh, kita motret di rumah yang di belakang ini. bener ya disebutnya kata rumah, kata yang punyanya ini rumah panggung. Eh, rumah panggung. Kata yang punya ini rumah bilik, cuman jadi di, di villa ini ada dua fasilitas ya, ada rumah bilik ada rumah panggung. Dan dua-duanya kita foto untuk fasilitas di dalamnya, dan fasilitas villanya apa aja kita ambil fotonya. Udah, nah kalau setelah ini kita bakal motret ke rumah kedua yang disebut rumah panggung, cuman behind the kita nggak bakal ngambil video behind the karena nanti juga takutnya video video kita bakal kelamaan jadi langsung aja teman-teman bisa lihat hasil-hasil foto dari fasilitas rumah panggung Nah, tadi itu semuanya uh, hasil foto-foto dari hunting kita. Ini hunting <tuh> hasil foto-foto interior kita. Jadi, buat teman-teman bisa ngasih masukan kekurangannya. Apa kita di sini juga? Ini juga konsepnya kita sambil belajar karena belum sering juga ya, model interior. Sekarang lagi belajar-belajar, sekalian nyoba-nyoba. Tadi hasilnya fasilitas-fasilitasnya juga udah cukup Kita foto-fotoin nah. Oh iya jangan lupa teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau Ngasih masukan kita ngambil video apa Ngambil atau belajar Barang tentang apa Bisa langsung aja tulis di kolom komentar Sampai ketemu ya Sampai ketemu Sampai ketemu di video berikutnya Dadah